Anya juga banyaknya ada mau lavender, Coksu, bw, lilac. Sisanya tinggal itu aja ya guys karena sulit banget barangnya hmm. langsung aja dicoba emang sekarang juga. Ngedekin saniya lilac. Udahlah kita lebih banyak salah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Sonya lah dibilang payment Tapi benar, tulisannya kayak gitu. Memang benar, final. Tapi kok perilakunya lain-lain? Iya, kamu kan diurusin sama suami kamu kan, makanya kamu. Dia lah teh. Teh, lah teh. Kembali, kembali. Kembali nih. Harganya murah banget guys, cuma 258.000 aja kaftannya ya. Gakam banget buat hidup ada ya Bu eh, cantik banget Masih jadi karjanteng Udah free inner ya guys Semuanya, semua warnanya udah free inner Sama keserutinya. jadi jangan khawatir Bingung mau beli Innernya dimana udah one set ya guys, sama innernya juga. Betul kakak, betul. Nah, tuh dia <gulis> jadi bisa hemat gitu ya. Ini model uh, in-frame in-frame. Ini <gulis> ya? Ini model apa namanya? Kalong kalong. Dia ya, coba kakak tangannya kal coba tangannya. Hahaha <laughs> Sebus namamu -nama. Aduh si damam ini Oke. Ya itu tuh lagi nunggu loh Mau disemprot Oh udah udah, udah disemprot Wangi banget ya, harganya satu nya Rp66.000 Kamu beli dua langsung Rp127.000 Rp127.000 Eh Rp24.000 Rp24.000 aja Udah gitu free yang mininya juga hmm. Udah habis ya Udah habis tadi ya. kan. Soul, ya udah sol ternyata tidak ada mininya. Dark Night and Moonlight karena ini favorit aku. Kanan? Dia mau mau pasien nanti. Iya Iya soalnya dia ditungguin ya. dia udah sana. Hmm. Pipis dulu jangan lupa pipis dulu. Eh mau, mau kan hari tujuh oh. hari oh. masuk dessert Gitu, Tidak ada itu itu lo bagus lo Sazie Dewi. Dewi namun <laughs> Dewi namun Dewi, Dewi apa? Dewi Kondin. Kamu dosan. Kenama Dewi banyak teh. Bukan bukan ibu aku. Tapi oh. ibu <laughs> kamu namanya? Betul sama. Tadi juga aku spontan. Oh, Terus sekarang sekarangnya kan lagi ngobrol. Iya. Nah. Oh, Kaget. bayaran aja ya salah, kalau oh orang sebut spontan <sankan> Wuhuy, gitu Tuh, oh, langsung dikomen, wuhuy, Live. semangat kamu, nama, nama, nama, nama, nama. <laughs> hari ini aku cokokin soto, tadi. soto? Ya. kamu tadi apa? tadi soto ya? yang paling biur, ya? enak banget kamu sekarang masak makanan itu enak sekarang ya? resepnya apa? kamu belajar dari mana? tutorial apa? Ya? di youtube? Uh, ini aja rasa-rasa sendiri Oh, karena kamu paling dasar kamu penyimpan makanan ya jadi kamu tahu kan jadi sering banget kalau bikin jus di, juice, di mix apa terus iya kamu suka eksperimen gitu iya kayak gitu. Makanan apa di mix sama apa tapi ya, namanya makanan kan kamu harus punya pramuka kamu pengen kalau nama disini pakai wajan dangsut nah, pakai wajan dangsut banyak aja, ya warnanya juga banyak ada mau lavender, jangsung, bwe, lilac sisanya tinggal itu aja ya guys jadi siapa emang sekarang juga <mess> ngeledekin <normally> Sania lain-lain Udahlah, kita lupa yang salah <mess> <Nine> maksudnya Eike lebih bose daripada Sania nah, jangan ledekin orang paimen aja ibu Sonia lagi coba bener aja jadi paimen tapi benar tulisannya kayak gitu memang benar lain mah. Kita lagi. Iya, kamu kan diurusin sama Sony kamu kan, makanya ya. kamu. T. Ganti ya. e. lah T. Kembali <laughs> coba dicoba. Kembali gini. Harganya murah banget guys, cuma 258.000 aja kaftannya <laughs> ya. Cocok <laughs> banget buat Idul Adha ya. <laughs> ya. Hmm. Ini enggak Bosonia oh, cantik banget. Eh. Masih jadi target deh mas Udah free inner ya guys Semuanya, semua warnanya udah free inner Sama kese Jadi jangan khawatir Bingung mau beli innernya dimana Udah one set ya guys Sama innernya juga Betul so, kakak Iya, ya, jadi dengan tempat nanti. gitu ya Ini model... Uh, in frame, in frame Dingin banget sini ya ini model. <tis> ini model apa namanya? <tis> kalong, kalong Ya coba kan, kak Sonia coba tangannya ini. gini Tuh Tang. <tis> <tis> Ibu soalnya tadi gendut, sekarang jadi kecil dan jenjang. Betul hmm. banget. Nah kan kalau udah pakai custom cantik ini harus suami dong ya kan? Pake, lagi nunggu loh, mau disemprot oh udah udah disemprot wangi banget ya harganya satunya nya Rp66.000, kamu beli dua langsung seratus dua puluh seratus eh 24000 ternyata 24...